Assalamualaikum bosku, kita mancing lagi nih. Kali ini berangkat sore ya, siapa tahu ada cintanya. Oke sahabat, dukung terus channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih, sunset sore mantap. Oke bosku, semoga amis dan ada cintanya. Salam mancing mania mantap. Bosku, bosku, kenapa kayak ini bosku? Uh mantap bosku, tompel bosku. Uh, ini bosku. Kok tompel bosku? Mantap, bosku! Makrib, makrib dapat tompel babon, mantap, bahkan tidak ama jos. Pokoknya lah, oke okay, bosku, lanjut lagi, bosku. Oke, okay. nanti sendirian lagi, bosku. Gue sudah ditelan. Amit-amit Jalan Lombos Cube okay, Lidah yang panjang Mantap pokoknya lah mantap, cek lagi bosku, kenapa lagi nih bosku, wah macet ya, wah, kenapa nih bosku, sam ke babon bosku, mantap udangnya di celeng ya, bosku mantep bosku uh. lu sampainya mantep bicitelang lagi bosku kena kelamaan ya bosku makanya nggak ketahuan tamit tamit tamit oke bosku terangkut Jangan lupa dukung channel saya Imam FT Channel dengan like, komen, subscribe. Terima kasih Boskyo. <SILENGALAN> Apa pun lagi Boskyo. Sorry, gak kena kamera. Samginya. Mainlah gokil Oke, okay, mantap.